Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah um kita, keluarga kita berhak mendapatkan zakat terfilter. Kalau dia termasuk dari golongan yang delapan yang boleh mendapatkan zakat, atau dia termasuk fakir miskin, ya udah kita serahkan kepada mereka nggak ada masalah. Tapi harus tepat sasarannya. Kondisi COVID-19 ini jamaah memang banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang dirumahkan ya. Maka ketika antum mengeluarkan zakat Tel memang ketentuannya sok. Sok itu empat kali, empat kali tangan orang dewasa seperti ini. Empat kali, jadi ukuran liter sok itu. Satu sok itu yang wajib. Tapi kalau engkau punya kelebihan harta, ya silahkan. Mungkin satu so ada perbedaan ya, ada yang mengatakan dua setengah kilo, ada yang sampai 3 kilo. Semakin banyak engkau berikan, enggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kurang.